Ya Allah. <laughs> ya mie ayam yang gemih. itu. Ya. Ya. Ini kerupuknya. Ya. Ya. Thank you ya. ayam. Yes, ya. Ini itu ya. ya. ya, ya. ya. ya. ya. tuker Ya, ya, ya. kami Nah, kan, saya